Hai, eh, sedih kawan, sedih. Ini demo ricu, ya? Mahasiswa dengan polisi. Untung polisinya cepat bisa diselamatkan ya, kalau enggak diperoyok kawan. Ya, ingat kawan, mahasiswa yang turun demo adalah dalam rangka menyerahkan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia agar BBM kembali diturunkan. Kemudian aparat Polri bertugas untuk mengamankan jalannya aksi. Tapi ternyata bener kawan. Jika laporan di daerah tersebut, entah gubernur, entah wali kota, bupati, anggota DPR setempat turun turun ke jalan menyambut mahasiswa demo saya yakin tidak akan terjadi bentrok seperti ini kawan ya dan itu beberapa kali pernah terjadi yaitu di aksi aksi besar-besaran ada perwakilan dari pemerintah baik itu eksekutif maupun legislatif aman demo itu. Perlu ketahui kawan, mahasiswa yang demo ini adalah mewakili hati sebagai besar rakyat Indonesia. Bahkan bisa jadi mewakili ya, di negara yang karena bbm naik. Tidak mungkin negara nggak bisa demo. Dan sangat disayangkan jika ada aparat yang dikoroyok ini sangat disayangkan Ingatlah Mereka semua aparat polri yang turun menjaga keamanan Itu dalam rangkaian makin supaya aman Jadi kalau ada yang datang aksi niatnya untuk Mau mengkoroyok aparat Janganlah kawan, jangan Karena aparat itu juga punya keluarga Dia punya keluarga yang berdoa agar suaminya atau orang tuanya ya selamat dalam menjalankan tugasnya. Dan aparat juga jangan terpancing. Kalau ada aksi mau yang brutal naik yang ditangkap, yang provokatornya itu ditangkap. Jangan satu rata semua juga, jangan. Saya kira intelijen sudah jalan itu. Kalau ada yang memprovokasi aksi kemudian anarkis itulah yang memprovokasi itu diamankan segera. Jangan brutal, jangan sampai mau meratakan yang yang yang tidak anarkis kena maka akhirnya dia jadi ikut anarkis. Ini saya lihat akan semakin banyak aksi demo ke depan. Mari kawan, saya juga ini akan turun ke jalan juga. Tapi saya ajak saudaraku yang aksi-aksi, jangan ada niat datang ke tempat aksi, itu hanya untuk cari gara-gara. Ribut, apalagi menghantam aparat yang ada di lapangan. Jangan, begitu yang sebaliknya yang saya ulangi lagi. Aparat keamanan yang dibahas dan jaga Agar bisa menahan emosi Jika terjadi anarkis Segera amankan yang membuat anarkis Jangan disapurata semua Karena kalau disapurata semua Maka yang tadinya tidak ada di anarkis Akhirnya itu anarkis Yang itu bisa apa? Semuanya Kemudian yang saya lihat tadi Kalau saya lihat tadi ya Ada beberapa orang dari aparat polri ini Tidak pakai helm. Pak, telah helm kalau situasi begitu. Kalau pakai topi, tetap kalau kena batu kena. Mudah-mudahan, pemerintah segera mengambil sebuah sikap untuk sementara membatalkan ini. Kenaikan BBM yang begitu tinggi sampai 2000, 2000 lebih. ini harus ini ada lagi demo besar Jakarta terkait BBM di depan istana ya mudah-mudahan tidak ada kekacauan tidak ada yang membuat narkis kalau ada yang membuat narkis ya itu Lendi segera diamankan. dan ini akan mem membesar dan jangan sampai aksi-aksi turunkan BBM ini ditunggangi secara politik hindari itu kawan terakhir dari saya Wahai para pemimpin, baik eksekutif maupun legislatif. Jika ada rakyatmu yang melaksanakan aksi di tempatmu, maka sambutlah. Jangan hanya masang polisi di situ, terus kalian enak-enakan. Jangan. Itu sama saja kalian sengaja membenturkan antara rakyat dengan aparatnya. Tapi datangilah aksi itu. Dengarkan apa keinginnya, kalau bisa naik ke komando. Dan itu pernah beberapa kali terjadi dan aksi itu aman. Ini saja kawan, kita tunggu perkembangan berikutnya. Bagi videonya, nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI, harga mati.